Berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan Riznandi. Namanya si Timah. Timah? Ya. Buka badak? Eh tak apalah. Uh, duduk tiga orang orang kali? Tak. Dia dah tindak. Duduk, duduk duduk rumah depan tu. Siapa? Bengali? Bengali. Dah jadi-jadi buka. <tuk> <tuk> sabar. Sabar. sabar. <tuk> Timah? Mana si Mina? Mina? Yo, Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Indi Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Dan buat korang yang duduk di rumah, jangan duduk saja di rumah cuy Korang bisa berdiri sikit Ya, Yang penting jangan keluar dari kawasan rumah gitu cuy ya Oke, tugas saya di sini adalah menghibur korang yang lagi duduk di rumah ya Semoga saja betah duduk di rumah dan bisa uh, mendapatkan penghasilan walaupun duduk di rumah juga gitu cuy ya dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan korang, ya, Yang menurut saya ini sangat mustahil sih sebenarnya cuy Saya berharap banget video ini bisa saya publikasikan ya Walaupun saya takut sangat cuy Jujur aja cuy ya, saya sebenarnya takut ya Untuk mereaksi film Piramli yang hitam putih cuy Karena itu uh, copyright gitu ya Karena jujur aja cuy, kalau film Piramli yang sudah ber, uh, Berbau hitam putih itu sudah dimiliki uh, seutuhnya sama Astro, gitu ya. Jadi, saya sangat takut, cuy. Tapi demi korang juga, cuy, ya, demi menghibur korang, saya akan usahakan, cuy, saya akan edit sedikit. Saya akan membuat video itu tidak berbentuk hitam putih juga, tapi saya akan taruh warna orange-nya juga agak coklat-coklat supaya terhindar dari copyright, gitu ya. Kali ini kita akan mereaksi film piramid yang berjudul. Keluarga Enam Sembilan Keluarga Enam Sembilan ya Udah menang enggak? Keluarga Enam Sembilan Dari judulnya ini sangat membuat saya itu sangat-sangat penasaran cuy Keluarga Enam Sembilan itu uh, bisa diartikan Keluarga Enam Sembilan Kayak keluarga yang terbalik itu bisa jadi gitu ya Karena 6 dan 9 kan hampir sama terbalik gitu ya Oke daripada kita penasaran Langsung aja zoom Kita tengok videonya Oke video ini udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. cuy 3 2 1. Oh iya cuy, ini saya nggak ambil dari YouTube cuy. Saya download dari website ya, website dan saya lupa gitu website yang mana gitu ya. Tapi kualitas kualitasnya belum uh, HD juga gitu ya. Masih uh, apa namanya? Masih kacau, masih burik gitu ya, masih si, apa? Masih terlalu Buram gitu ya Kalau di Malaysia bilangnya buram ya Oke okay. 3, 2, 1 Bantu oleh kompel. Ini yang membuat saya itu sangat-sangat Apa ya Eh uh ingin sangat menonton film ini itu karena ada uh, Tompel gitu ya, hmm, Tompel dengan Piramli mereka di sini <laughs> bersama lagi sih. juga ini kalau ada audionya yang hilang atau nah, uh, musiknya ini berarti itu ke ada bersama-sama malam ini gua begitu nak pulang mah? Ma. apa nawalin ada lekas? pula kiri, pula kanan, ada beda dari dia. Yeah. malam uh. ini kalau belum pukul tiga kita semua cuman. jangan boleh bawa. oke. enam belas. dua puluh tiga. belak kulitalah cari Swiss Swiss cari lah jangan jangan jangan jaga ha. Swiss. Hey, eh, man, hah, man, hah, boleh tidur bawah, hah, boleh tak? Ia ramai. Kami ni nak antar aku tidur lah. Awas, ah, awas mesti tidur mana pergi tidur kita pasal minum lagi. Eh hey, Eh boy hmm. hey, bawa eberapa friend empat? Ha. Pack. Man. man, ini bukan naik club, ini rumah kau lah, hah, umang kau. Magu. mabuk berat. Bapak aku tau mampu, nawa. Wagup. Pukul berapa kamu oh, Oke. Okay. Ya. Tampil jadi bapak di sini ya? Pukul 10 pak. 10 Pukul sepuluh ya? 10 ya. Ah, pak, sepuluh. pak. lihat? Dekat pukul 10 panjang Hehehe kau <laughs> tengok jarum pendek <laughs> <Bukul> 3, <bap. laughs> Pukul 3 pagi kau baru balik ya Pukul 3 pagi, tidurlah. Saga! Ini siapa nih? Hah? Ini kacang hantu mana yang kau bawa kemarin Kacang Bukan kacang hantu pak hmm. Kacang goreng <laughs> jangan tu Pak kami berempat dah bersumpah akan sehidup semati Ish. Oh <laughs> begitu ya yeah. uh, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah sudi membawa anak saya balik ke rumah ni Ya Ah oleh kerana budi baik tuan-tuan itu <laughs> Uh, saya akan memberi hadiah dan saguati. <laughs> Ini dia hadiahnya. Uff. Ingat ya. Lain kali kalau aku tengok kamu datang semua kemari. Semua. One by one. Kau tembak. <laughs> eh hey, hey, eh. Hey. mana kawan. Dabur pak Koboy yang ngamuk Koboy yang ngamuk nih bapak nih Eh man, Kau juga man ya Lain hari Lain bulan Lain tahun Kalau kau balik lagi Cara begini mabuk-mabuk Aku suruh kau keluar Wah. Faham tak Faham pak Kak Siti, apa khabar? Oh, kabar baik uh, Apa, korang balik cuti ya? Ya, Kak Siti, kami cuti malam ni Tapi besok malam kami kerja balik Oh, begitu Bagus ya Tak ke rumah, Kak Siti Tak apa lah, Pia Terima kasih aja. Encik Siti Dia punya anak dewasa lagi. Sudah gadis anak dara. Lima! Opia! Eh, eh, Kak Siti. Masuklah. Tak Masuklah. Tak. Saya tengok Kak Siti ni makin lama makin kesekian. Apa anak-anak nanti? Apa nak Sudah nasib Kakak ni lain tak ada Nasib, nasib, nasib Kita hidup di dunia ni Kak Semuanya bernasib baik Kalau lah tak tahu jaga Kak Nasib baik jadi tak baik Pengaruh Eh, eh Kak Siti Apa khabar? Habar baik eh, eh Kak Siti ni Dah nampak tua pun Kak Siti ni bukan tua sangat Baik-baik kami juga Abang-abang sayang, kerja apa kak? Tak bekerja Masih tak ada kerja juga? Kesian Kak ni betullah beli tahan sabar Kalau saya, entahlah Oh, bahaya banget ini Sebenarnya Kakak ingin nak pakai cantik macam korang Pengaruh, Berbaju, cik Berbaju, lawa, berbarang emas Tapi, macam mana? Kalau kakak nak pakai baju cantik Nak pakai barang banyak Mari ikut kita kerja pelayan Hmm? Pelayan Kakak takutlah Betis. Abang habur tak mau kasih kakak bekerja Ah, itu perkara senang Laki saya dulu pun tak kasih kak Tapi saya minta cerai Buat hmm. apa nak belaki kalau hidupnya susah ah -ah. Nanti Kakak fikir habis-habis Malam ini kakak berjawab Kerasa kehidupan cik hmm. Semenjak mak surat daripada rumah mak Cik Pia tu Minah tengok Mak asyik termenung aja. Kenapa mak? Tak ada apa-apa Kau tak pergi mengaji lagi Minah Ni nak pergilah mak Anaknya udah gadis pun Minah pergi mak ya Masa aku jadi pelayan lagi Pak Kau nak pergi menghadi, Minah? Ya, Pak. Semuanya ya. Ini banyak juga main sama piramini. Bapak dapat CT dah, Pak. Belum ya. Tidak mengerti semua pilihan diram ni Pasti Dia ni ada ni Abang, abu Saya sudah tak boleh tahan lagi tinggal dalam rumah ini. Abang, Siti Sabar Apa yang kita nak lupa Terlalu Sabar Sabar sudah 18 tahun kita kawin Tak pernah merasa senang Kadang-kadang makan Kadang-kadang tidak Baju baru pun saya tak pernah rasa Apalagi kalau barang emas hm, Jauh sama sekali Siti Aku paham Aku paham Siti Saya pergi cari kerja ya Pak Bu Kerja? Kalau kerja yang baik Aku suka, tapi kalau kerja yang tak baik, aku tak izin, Siti. Sama ada abang-abu kasih saya kerja atau tidak, saya nak bekerja. Jadi pelayan. Pelayan? Tak boleh, Siti. Aku tak izin. Kalau abang-abu tak benarkan saya bekerja, saya nak minta cerai. Sudahkah habis fikiran kau, Siti? Saya sudah pikir, saya sudah timbang, dan saya sudah halusi. Baiklah, kemauan kau aku ikuti. Wah langsung cereng. Kau tak dengar juga <laughs> Kau dekat banget tu ya? Oi bang ah, Abu <laughs> baru. Kau datang berdua saja Mana Siti Siti dah tinggal kami bang Khalu <laughs> innalillahi wa inna ilahi roji'un hmm. Abu Abu. Kenapalah kau tak kasih tahu abu Bila dia mati Siapa yang mati bang <laughs> Kau katakan bang. tadi Siti Bukan Siti yang mati Siti dah tinggal kami dua beranak Oh Kau abu bunting pun kau tak kasih tahu Tak tahu beranak Bila dia beranak? Bukan beranak bang Siti dah tinggal kami dua beranak Memang susah nak bercakap dengan orang tak dengar Pekak, pekak Oh kakak, kakak ada di dalam Sima Oh simah. Ada Sima Sima Orang tulis lah ya. Abu, kau datang berdua saja Siti tak datang Apa nak buat kak? Jodoh saya dah habis Saya dah bercerai kak ke? Abu ah, Kenapa kau ni nak pergi sampai gunung jerai? Ni buat apa Abu Hutan bu Bukan gunung jerai. Abu dengan Siti dah bercerai Haa dah bercerai Saya dah bercerai Masalah apa yang kau bercerai Begini bang Siti tu minta dengan saya nak jadi pelayan Saya tak bagi ah, Itulah sebabnya Abu, kau bukan tak tahu, Abu Rumah aku ni jauh daripada tepi laut, Abu Kalau dekat, senang Senang apa, bang? Jadi nelayan? Hah, mampuslah Kau ni, bang Lain yang orang cakap Lain yang kau jawab Buatlah kerja tu Orang cakap pelayan Dia cakap nelayan Asal aku cakap, semua tak kena Semua salah, salah, salah, salah. Memang salah, lah, bang Lain di soal Lain yang abang jawab Astagfirullahalazim Siti tu ikut maknawap Eh eh, mengapa pula melarat ke maknawap Sudahlah bu, jangan dengarlah cakap orang tua tu Masih ni aku nak takap Betul kata kakak Abang ni makin dilayan, makin peka Eh kau pun nak marah aku juga Sudahlah bang Izala jangan dilayan lah Jadi kau datang ni <tuk> apa halnya Kak, saya datang ni nak tumpangkan Minah di rumah kakak Maklumlah, Minah ni dah besar saya nak mencari kerja sana sini Susah nak tinggalkan dia Abang, Anak kau Anak aku juga hmm. Aku suka Minah duduk di sini Tapi kau ini mesti ya, fikir ni Aku ni bukan kaya Aku harap kau bantulah aku Saya berjanji kak Kalau saya dapat kerja Saya akan bantu kakak Minah Ini masuk dalam nak Pergi jadi ceritanya anaknya disimpan di keluarga nama saudaranya. Makasih namanya? Iya. Eh Piramli pakai baju-baju kayak gini handsome banget. Badim Lawa. Oh, Badim Badim Cek nak minta sewa rumah ke, Yalah, eh, beca, kan cek? Yalah, ada. Eh, engkau tak buat bica ni. Tak ada, Cek. Saya sakit. Sakit. Ya, ni. Saya gabus. Salah. Salah makan. Apa dia beri mak saman? Saman mana? Mak saman ingat saya gilekan bini dia tu. Empat kali dah pulang-galik pasal office. <coughs> Ade. Kau ni betul-betul ada uang tak? Uang tak ada lah, Tapi untuk bayar sewa rumah ada lah ni. Sudahlah Badin, tak usah bayar lah Oh ceritanya di sini ini ya Bapaknya kan, Juragan Dah tiga bulan saya tak bayar ni oh, Apa pula kata nanti Bapak Encik Nanti Encik dia marah Bapak Encik Tau diam saja sudahlah Badin Harta ini semua pun Tak ada walaik Harta bapak aku juga hmm. Taulah aku betulkannya Baik betul lah tuan rumah tu Kalaulah ada 10 orang macam hati tuan rumah tu dalam Malaysia ni 10, 10 bankrup Pak Ini dah duit siwa rumah pak Pada komod tak? Udah tu Walaupun tak nampak jelas Cui Tapi saya tahu itu duit Banyak ada ni koleksi? Ya Pak. Hmm? Hmm. Siapa-siapa lah kau yang tak bayar asyap rumah? Hanya rumah nombor satu tu Bapak Rumah nombor satu? Ya ha. Itu si Badim duduk cerita tu Badim Siapa kau tak minta? Minta minta juga Bapak Tapi dia bilang bulan ni dah pakai duit Katanya nenek dia nak kahwin pak. Nenek? Apa dia? Nenek dia nak kahwin Hai? Dah tua-tua pun nak kahwin juga? <laughs> ya pak dah, nenek. saya tak tahu pak tapi dia nenek. Dia dah cakap macam itu Hmm, memang lah Duduk orang orang, duduk nak free aja Nanti dia Tak apa, itu, nanti aku boleh urus, kau boleh pergi lah. Pergi gitu je pak Habis, ha, komision nenek Oh, komisiennya. Aku ingat kau lupa. Ini dulu. ada lama Ini yang ada sih, Nak? Engkau tak nak minat apa aku lagi, Usman? Tanda lah, Mak. Mantai ya, Baik. Ibu mak. Ibu mak. Ibu. Ibu buka kedai. Itulah anak saya. Oh ini, yang ini yang Usman tu. Ia lah. Hmm, tak panjang mak nusir. Dia tinggal di sini mahasiswa. Dia tinggal nanti di saya. Oh jadi. Bapa dan anak pisah, cina. Wahan hmm. Cik Siti yang cantik lari Terus, situ dah kerja ya Berjadilah pelayan Siti cantik Tak pergi lain Nanti kami pulang di rumah Semua tak boleh tidur Tidur tak boleh Eh, eh, eh, eh Mari dah jauh malam ha? Mari kita balik Amat-amat lega-lega kita semua bukan ada bini yang takut dekat siapa? Takut ya? Kan? Kami takut bapa kau dah Nanti dia bawa keluar pistol <laughs> sekali lagi Lagi kami berteramu ah, tak, tak, Takutlah bapa aku itu bukan betul-betul dia main-main Eh -main. Saya sayang lagi aku tau Aku anak seorang Oh ya pukul tiga lagi <coughs> Oh, Teman-temannya nggak datang ya, sendiri aja dia di sini <laughs> hmm. yeah. oh. Kau mau lagi nyaman? Tidak, Pak Sumpah tidak tapi kalau tak mabuk, yang kau naik terendak dalam tu, buat apa? Saya takut bapa masih tidur. Takut bising. Maklumlah, nak jaga keselamatan bapa. Keselamatan? Jaga keselamatan aku, ya? Masih ni, aku nak bawa mulut tu. Bawang mulut. Jalan ni miring-miring. Tak mabuk ya yeah. hmm. Jalan hoyong hayang sampai ke ujung sana tak mabuk ya yeah. Gampak uh, Tumit sepatu cabut Oh, cabut <laughs> uh, Coba betul buat ha, aku nak bau ha, ha. Tak bau pun, sebab asyik pelayan tak minum bapa tak percaya Hmm, macam mana nak bau kau ke dalam Keluarkan, keluarkan Ha <tuk> iya ini ditarik dalam <tuk> keluarkan man, keluarkan, jangan hisap Hahaha. hahahaha <tuk> hei budak nih hahahaha, <tuk> <tuk> sumpah pak saya tak minum, bapak bapak tak percaya kalau bapak bapak tak percaya, nanti saya nak tengok bapak, saya nak jalan dari sini, terus pergi sana, coba bapak lihat lurus berarti, salah, salah? lurus <laughs> lurus banget lurus kan ba. lurus tuh pak oh ini kau ganti lurus ya hmm? macam mula kena pukulnya lurus ya sudah man kau keluar dari sini keluar pak ya keluar aku dah standby dah nah bawa kain baju kau semua keluar oh langsung diusir cuci bener-bener gak pak Hai, kau pikir aku ini main-main ya get out All oh, you out, all you out. Abang nah, siapa? Dia tidur ini. Ambecha, ambecha, boleh tak tolong ambik kamera kami berdua? Boleh, boleh. Nah, ambecha. Bagus banget suaranya, perempuan. Ke mana nak mana, mana Di sini. Je kamu ke ke? Uh, di uh, Oh, ini, rambang -rambang rambang -rambang ini rambang -rambang ya ini Ya, uh, uh, Nyom ciket je Nyom Err uh, Apanya uh, semua Boleh uh, uh, uh. Bolehkah tolong Ambil orang penuh? Semua sekali penuh? Ya Boleh? Boleh? Boleh? Ya? Ah oh, tak betul ni Gampang ciket Cik Gampang ciket Gampang ciket ah, uh. Err uh. Nanti Ah, ya. uh. Hahaha <laughs> Jatuh uh. Apa Kenapa sini? Eh, kami Jawab aja ya. Kamera jadul itu. Terima kasih om banget caranya Kenapa je tidur sini? Membaca. Aku kena usir dari rumah lah, Badim. Kena usir? Badim. Pasal apa? Pasal selalu malam aku balik mabuk. Sekali bapa aku marah dekat ke akurat. Sampai itu sekali. Tak patut kalau macam ini. Mari ikut saya. Mana? Mari. Untuk perlawanan di sini Walaupun dia tidak bawa bayar rumah kontrak. Dia jadi pahlawan di sini Cik Ok Cik okay, kita break Okay kita lanjut lagi 3 2 1 Saya rasa Baik baik Cik duduk di sini saja Duduk di sini memang boleh Bukan tak boleh Badim Tapi kau masih tahu Semasa aku nak usia dari rumah Bapa aku tu Satu sen haram pun Dia tak rasa berapa? Itu yang aku susahkan Padim Soal uang Jangan disusahkan si Soal uang senang dicari Ya yeah, ya yeah, senang dicari Tapi buat sementara waktu ni Saya fikir Apa yang saya makan Encik makanlah. lah kau boleh tolong aku tak Padim Tolong apa je Malam ni Kau tolong bawa aku ke nightclub Aku nak jumpa dengan kawan-kawan aku hmm. Sebab so, kami dah berjanji Saya hidup semati Aku rasa dalam keadaan aku begini, sudah tentu dia orang mesti tolong datang. Baiklah lah nanti saya bawa encik ke sana. Ah, itu pun Ousman dah sampai. Wah. Oh. Tsahbatnya ya. Tsui tu semangat gini, Semuanya beretang ni ada lain dijual. Kusir dari rumah Kusir? Ya lah, bapak aku usir aku Dan dia tak kasih aku satu sin wang Sekarang aku harap kamu kawan-kawan Kita dah bersumpah sejuk si, mati ya kan? Tolonglah Solonglah aku Solong segi wang Supaya aku boleh keluar dari Kuala Lumpur ni Boleh, boleh, boleh mama kita berjumpa di meeting dulu Wah Sampai di meetingin Tu orang dia pergi ke Pinang, tengah pula cakap orang kata pergi ke Ipoh. Ah, Pasal aku. apa Buaya dia buang dia. Install. Pergi pantai ini, di mana bayar lebih, di situ lagi pergi. Okey. Okay. Allah. Okey. Dia ah, nak cakap apa? Hai, semangat, mana salahkan kau. kacang setan hidup sempati Nah Encik tutup pintu rumah ni Aku segan ke orang sebelah, sebelah hmm. Haa ni dia bungkus hati Encik Soang tu bungkus Mari kita boku Baik-baiklah kau Padim Nampaknya Encik kena duduk masa air terus-menerus Nampaknya pun begitu juga Padim Nahab dengan kawan Serang pun tak berguna Memang anak Doni Encik Kawan ketawa Senang cari Kawan menangis, 100,1 ya. nak dapat Pengajarannya Memang betul, Fadim Segala kejadian yang baru-baru ni Adalah satu pengajaran bagi Ya, ya, ya Encik hmm? Malam ni, mari kita pergi Club Becah Buat apa Ada main loto besar malam ni Buat apa nak habis-habiskan uang, Fadim Loto Bukan kita buang uang Kita cari uang Saya bertugas apa, malam ni di sana apa Saya dapat RM1 Encik, jadi tukang pukit loto Dapat diminggu. Hmm, bukan pandai berki. Hmm, tenang. Cek goyang buah lo tu Goyang goyang goyang. Cabut satu keluar nombor tiga. Pujang tiga. Oh itu nampak. Pasu loto. nesan ini aku. Nombor sebelas. Ha, kawin tangkul. Yel putih cermin mata nomor lapan bujang Cermin mata cermin mata nomor delapan puluh jamin <laughs> jamin mata kawin. Downing Sudah subuh. Sudah subuh. Pukul 6 pagi, bujang 6. Eh, Pasang nomor atau apa nah, gimana sih? Hujan, tinggal. Adik James Bond. Cilo six, kosong mana ada dombu kosong lah? Kau nak tanya tanya betul betul tak? Sembilan puluh kebalik. Ah <laughs> <laughs> <gurka> 90. Ya 99. Hei. Mana bola ada? 90, 90, 90 Apa lagi nening no, no lagi dia lah. Oh lagi di. dia mesti berkelahi anak Steve ini Hmm, ya sampai, <laughs> bon, nyuk, ya sampai dah. Eh, kenapa mau kita, Den? Eh? barang maram dikeluarin Cuk. Ini sudah tentu Mak Zaman punya kediaman dia. Mak Zamanlah. Zaman kepala cendoloh. Mak Zaman yang mana sih? Oh, dia kata saya gilakan bini dia. Engkau gilakan astagfirullah. Astagfirullahaladzim Astag Eh, hey, Mak Zaman. Mak Zaman. Ini Ni orang kayak bakar yang palang rumah ini bukan Mak Zaman tu. Dia tak patut buat begini. Bukan saya tak bayar sewa rumah. Bila? Bila kau bayar ni? Hm? Hmm? kau bayar ni bila bila bila dulu saya bayar 3 bulan dulu 3 bulan dulu kau bayar 3 bulan ni kau belum bayar belum bayar aja belum bayar naknya apa nak rampas ya? dia tak buat apa kau khadap bukan saya pun tahu kau mau update tapi tak padun dia palang pintu rumah saya macam ini Roba inti ambilnya tanah Cik Bakar terus. Oh, kalau macam Cik Bakar, siapa yang rugi? Encik rugi. Oh, <laughs> tahu pun kau ia. ya. Kau yang nak apa? buruh sangat dia. Ha? Bodoh. Encik, Cik pun ada hutang saya lah Hutang apa? Ini saya jaga Osman kadang-kadang dia -kadang kupang tidur rumah saya. Pokok nasi saya. Hmm. Kau nak tahu pasal ini lah. Pasal budak man ni kau nak tinggal di sini? Pasal itu aku kepala rumah kau tahu tak? Oh, <tuk> pasal itulah. Ha, aku sudah benci dengan satu orang, berkawan dengan kau, kau pun aku benci juga. <tuk> Sampailah hati. Aduhailah hailah ayah tu. Sampailah hati benci kami berdua. <tuk> Jadi musikan. <tuk> Perli <tuk> <tuk> ya? Perli ya? Kau ingat apa? Ini pilih Hindustan ya? Ini <tuk> pilih in Hindustan. Kita nak bila Hindustan saja. Macam ini reaksi. Sama dengan kau. Bayangkan ya Rumah aku Tanah aku Segala harta bendaku Yang kau tahu Hak aku Haram buat kau oh, oh, oh, oh, oh. Silau Silau, Silau. Cik, cik, hmm. bangunlah hmm. Dah siang Dulu <laughs> Cik seorang saja tidur kebun bunga Sekarang saya ikut sama hmm. Itulah Badim nak tolong aku sangat Biarlah, Walau hari-hari ni Walau apa pun terjadi, kita berdua sajalah Badim Aku rasa sekarang dah sampai masanya untuk kita keluar negeri Ish. Pergi ke mana Encik? Uh, kita pergi merantau, merantau negeri orang Merantau tu senang Encik Tapi pulus Pulus? Ya? Yeah? Pulus Padip, kalau setakat 5-60 orang ni aku boleh cari Di mana nak cari duit tu Encik? Aku tahulah tempatnya Mari Padip Mana Encik? Mari dah. Oh dimak apa dia tujuh, ya. Tukar? Sama pun fesai. Ah, sama Pandai awak kesukaan saya tu. Balai <tuk -tuk nak makan apa? Haji. Ah, eh, siapa tu teruk benar berpungut bangkai. Kasih. Boh boh berbal main becah. O barra dele pode que ir, si. merantau juga. Makan cice banyak ya. Sebelum kita sampai, bagus kita duduk di sini. Kita Jecai fikiran. Aku pun tak tahu mana nak pergi. Eh, hey, Cici Siman. Saya rasa saya kenal dengan orang itu, Jek. Nampak Siapa dia orang Cucu tu, Tok ke waya Mangsawan. saya ada satu akal. Tok ke waya. Wayu tu. Eh, Cik Badin, apa khabar? Apa khabar, Cik Sok? Kamu baik, Cik Badin. Nak ke mana ni? Saya nak balik ke Melaka. Nak balik ke Melaka? Ya. Yeah. Bukankah duduk di kelompok? Sekarang saya tak tanya becah lagi. Habis kerja apa? Saya jadi manajer. Manager. <laughs> Manager. Manager. Manajer. Manajer tu? Siapa dia tu? Dia tu Cik Osman Bakar. Hmm. Penyanyi yang terkenal. Saya bawa okay. dia datang Kuala Lumpur Rekodkan suara dia dalam pening hitam Sekarang saya jajik belajar dia lah Haa, ah, betul dia penyanyi? Astaghfirullah, saya sumpah cik. Ya Allah, nasib baik saya jumpa awak Encik Badin Kalau tidak, saya pun lungkup, wayang saya pun lungkup Pasal apa Encik? Saya dah bertaiskan Nama penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur Hmm Di mana? Duit cinggram dah kasi semua dah kasih Kita harus di ambil dorang Mungkin dong dong Masa nampak oh. Jangan susah hati Encik Kita bawa saja si Osman tuh. Saya boleh tolong Sampai mati saya boleh tolong Boleh tuan jumpa ke saya? Boleh Marilah Tiba-tiba bakal. Perkenalkan ah. ah. Yusuf Dara Osman Pakar Langsung jadi penyanyi Osman Saya pikir Lebih baik kita batalkan rancangan kita balik ke Melaka Batal Ya yeah. Tak boleh Tuan Manajer Sebab nenek saya seorang sorang di rumah Tak ada siapa yang nak menolong Nanti kambing, lembu, semua tak masuk kandang Jangan khawatir Usman, Saya boleh hantar telegram dengan duit sekali Suruh Stolet tolong nenek kau Sekarang kita mesti tolong Cik Uso Baiklah Tuan Manajer Apa kata Tuan Manajer saya tapi, ke mana kita? Apa nah Ipo, Ipo? Ya, iya. Ipo. iya. Ibu, pemandangan di Ipo bagus, sih. Saya di hmm. drum itu bangun hutan-hutan, Masjid. bus, je. tadi, kan? Menjat, numpah di layu terindah Melayu, hatiku lunglai, kosongkan hampa, mengharap setangka. di situ kaca-kaca sakit semoga hati nan lara tak kuasa ini utah di mana dun puan khasar Hati rindu di masa lalu. Eh, Siti Muston? <laughs> Alamak, kenapa dia turun bawah? <laughs> Allah jahanamlah <aku. laughs> kamu, jahanam. Konon-kononya Cici ini merajuklah tinggalkan Kuala Lumpur gitu Sebenarnya di kolom pun banyak orang kenal saya Jadi sekatlah saya sikit eh, Jangan berdiri, duduklah Oh, dia malam-malam kot di kolom pucing Hai, Syirazali, interested kah? <laughs> Tentulah, sama-sama meniaga, Syirazit <laughs> Berilah fatwa Kata-kata sakti Semoga hati dengan larat kurasa ini senang kembali haus menjadi cinta sama seketika untuk tuan hasrat melepas hati rindu di masa lalu masih bapanya ya mungkin so dengan <gulau> <gulau> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> gerak-gerik lucu banget. Jangan orang, suara kau saja bukan saja burung lari. Aku pun ikut bergerak. <todak> Kayak polis. Tak guna, punya asisten. A波isi. Dari pagi pergi tak di sini ya. Dia jadi assisten sekarang sudah kerja. Burung, sendiri lagi asik makan itu <laughs> keluar semua nasi kira mau <laughs> ditonbel gila ini ada cat ada cat ini ada cat Hey, hey. belum tembak. Dia tembak gitu hm. <laughs> dulu. Cilaka punya burung Kita belum tembak. <laughs> Sakit kita burung. Kita benar betul macam ni. Jangan ada. diamlah. Kau mana nak tahu kau boleh sesa? cepat. Ah. Apo. Sat. Apo. Wader pengari. Cepat cepat cepat. Cepatlah. <laughs> Mana <kau>? gaduh? <laughs> Ada apa, Anjir? Sama Allah. Ada apa, Anjir? Coba tengok, coba tengok, Bu. Coba tengok, Anjir. Alamak. Anak, Anak aku? Oh, anaknya. Pucuk paku banyak, Anjir. Aku selalu tengok orang lah, bukan tengok pucuk paku. Kau ingat nak makan, aja, Tengok deh, sekarang. Berarti ini di daerah perkampungan hmm, apa, apa, apa. ini, Lohan? ya? Eh, kau perkampungan yang... tanya ini janda kakak kah? dia. Nak Pasal apa, je? Aku dah berkenan Encik ku kenan dengan dia Kenal. Saya nak pergi tanya lah ni Cepat aku Baik encik cepat aku Ailah awalnya Kalau lah dapat Ya berdu Ya berdu oh, Berhenti dekat kawasan kampung ini Saudaranya je Ketemu lagi bang. Buka Apa kabar bang? Oh bang. Apa ada peka tu eh? Oi bang nak. Di dan kau sampai. Baru saja sampai bang. Saya datang ni dengan Tokek saya Cek bakar. bakar. Datang tembak burung. Kenapa kau tak mau cakap siang-siang? Semalam habis aku dah bakar. Abang bakar apa? Tembuung. Bukan bakar tepung. Cek Bakar datang tembak burung. burung. Burung. Ha, pekak. Ha ha. ha. Pak, bila kau sampai, Pak? Oh, Aduh bahaya ni. Baru saja, Minah. Eh, ni sudah sedikit faham ini. Cerita filem ni. Kenapa kau cuci baju, ya. baju dekat sungai tu? Eh eh bapak ni. Takkanlah cuci baju tengah jalan. Ye. Yeah. Ya, tak ia ya juga. Kak ya Bu? Ha, kak? Kau datang seorang sajakah? Tidak kak. Saya datang ni dengan buaya. Dengan buaya. Tu <laughs> kau ikut sarkas Bukan buaya tulah kak. Tokek saya tu lat bulu mana nak cari sekarang hari raya baru boleh dapat dapat apa bang kui bau bukan kui bau lu ulat bulu yang gila betina tu ha ulat bulu ha, ha, ha. abang sekejap lagi nanti tokei tiket bakar datang kemari saya minta abang kakak Aminah pura-pura buat tak kenal dengan saya tau mengapa hmm. pula begitu begini kak Tadi Cek bakar tu dah terpandang si Minah hmm. ni Sedang cuci baju dekat sungai Ada Arti dia dah berkenan Minah Kau pergi masuk di dalam buat kopi Buaya. Kalau Cek bakar tu datang nanti Kau layan cukup-cukup dengan dia Faham? Baiklah pak Ah, bagus pergi You're bothering me Siapa pula yang datang? Ha. Itu laki bakar toke. Saudara tahu ke? Taukie, taukie. Tokie toke. Taukie. Hah. Itu jangan. Assalamualaikum, Pak. Ada ada ada ada. Ada. Ada, motor motor motor nak lewat. Mana nak pergi? Kata nak apa? Bukan kapak, Bang. Dia bagi salam aku, ah. pak. Oh, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Selamat, selamat, terima <tosan> kasih, terima <tosan> kasih. Sakit, sakit punggur gua cuy. Hey, selamat <Salamualaikum, tosan> pak. Tidak, Encik. Orang ni orang baik Cuma sound dia saja sedikit yang rosak Fuse sudah blue Fuse blue? Hmm, Siapa tak ganti Sila, sila, sila, tuan uh. masuk Sound dia rusak Sound dia rusak Apa khabar mak? Kau berbaik nak? Masuklah ke dalam Eh tak payahlah biar di luar aja. Panaslah. sem lah Ambil lah kosi Ambil lah kosi Kosi? Eh, eh apa kena susah-susah apalah nak duduk, duduk, duduk, duduk. Kejap aja ni bukan nak lama tak Haa <coughs> Hai Rumah Rumah Duduk lah Duduk Dia duduk ni comel <coughs> Tapi Duduk <coughs> <cumel, coughs> <cumel coughs> lagi dia lagi Manis. Uh, berapa orang duduk dalam rumah ni? Bukan berapa yang ni. Namanya si Timah. Timah? Kak badak. Eh, eh tak apalah. Uh, duduk tiga orang berang kali? Dah. Dia dah. Dah. Dulu duduk rumah depan tu. Siapa? Berkali? Berkali. Dah jadi-jadi. Buka -jadi. ada. Sabar. Timah? Mana si Mina? Mina. Mina? gua <tuh> <tuh> kayaknya nggak bisa lanjutin nih cuy, <tuh> capek banget perutku. <tuh> kurang sama kencing, gua kencing dulu cuy. <tuh> Bang Acik, sorry banget Perusaha sakit banget Gila betul. Langsung, kita lanjut lagi 3, 2, 1 Kenapa, Mak? Kau dah masak air kopi? Semua dah siap Kuih-kuin pun dah siap Ajaklah tuan ni masuk ke dalam Bang Silalah masuk, ba. Bang Bang <laughs> Abang Dia panggil aku, Abang Apa? Ya benar-benar <laughs> peduli. Kenapa ya bencana? Oh, aduh, tiba-tiba panas juga. Masih panjang ya? Sisa sedikit lagi nih. ja. woi, Saloma spesial nonton tamu. Lawa sangat di sini, ya kan? Saloma ya, karena rambutnya nampak ke... modern ya di sini. Seratmu, wahai kahani, lalu adanya <tuh> gitu tadi. <tuh> Nampok jas juga ini Lagu orang -orang kandai, dah gunanya, lahai, hangi, lalu. Bagus baiknya uh, Cik Siti dengan Cik Ani kerja di mana? Kami kerja di sini Di sini? Mau pada pergi mana ini? ini kami oh okey malam ini kaniwara tak ada ke eh ada cerita malam ada ni eh uh, cowok semang kita sudah terlambat ni to mari kita pergi ke Wah, apa begitu lega lega membazir si, bagus kita si, boleh enjoy sekejap boleh kita piala baru dia ada ini show cium itu aku banyak kerja kerja kau lawa eh? apa nama dia <laughs> panggil dia kembali Oh jadi apa, jadi apa namanya? Jer kawan tu. Apa boleh kawan? Tempat kita kontrol. Yeah, oh, ya, kita, kita kontrol. kontrol. Nanti kalau kawan tak terima, jadi pasal pula. Jadi pasal jadi pasal lah. Hmm, jadi, oh, jadi, jadi gara-gara. Tak takut. Ke? Ya, begitulah tulah. sikit ya? Saya nak jemput Chelsea pergi ke meja saya. Ah, minta maaf sekali. Saya tak boleh pergi ke sana sebab malam ni saya tak kerja. Kerja tak kerja. Encik mesti pergi Kalau Encik Siti tak mahu pergi dengan baik Dengan jahat saya bawa Encik Siti <laughs> Kita maaflah saja Encik tak boleh ah, Marilah pergi Mari Encik Siti Nanti lah ah, ah, Janganlah pergi Encik Encik Minta maaf Encik janganlah pergi Kusian dia orang perempuan Tak baik Tak baik Hmm. lah Lepaslah Lepas dia Oh kena juga Oh, pomme la sainte, pomme la sainte Ouf Ouf Chmec Ouah Il m'a beau retrait Ha ha uh <laughs> Iku. Hmm. Apa isu macam mana badai muka bengkak-bengkak macam nak pesta show. Udahlah badai mau malu kat oranglah. Ah, lama. Kalau kita tak pergi, hancur pesta saudara je. Hancur. Oh, masa. Ya, susu-susu ha injur ini mengucapkan beribu minta maaf sebab Usman bakar tak dapat hadir pada malam ini konon neneknya berat neneknya berat apa itu neneknya berat apa seseorang nenek masalah uangnya waktu nih mana balik sedikit lagi nih sih Osman Baka? oh <laughs> di sini ada beristirahat ya yeah. istirahat sila kebunya budak burung kau tak tahu aku sudah jadi kau tengok mukaku Muka aku, diorang baring botol. Kepala aku diorang baring posi. Muka aku disabat sama penyamun. Kau, kau jadi manager, eh? manager, <tuk> manager. Dengar, pada hari ini kau orang butol jangan datang lagi. Dia aku misah dari orang kau tahu? Ha? Kau aku strike. Kau boleh gentap, gak bel lagi. Kek, kek, kek, kek, gentap. No, no, jau, jau. Jau, no, no, no Tiba, tiba ada di sini acara apa nih mau acara apa sih pagi Oke, okay, oke, okay, cuy. Kita akan lanjut lagi yang part keduanya, cuy. Karena saya sakit perut banget ini, cuy. Saya pengen cepat-cepat ini. Kalau kurang memang suka dengan video ini, silahkan di-like. Kalau nggak suka, dislike aja. Saya mau lihat like orang, ya. Saya mau lihat like orang. Kalau memang banyak, ya banyak sangat. Saya akan buat cepat yang part kedua. Oke? Okay? Oke okay, cuy itulah tadi part pertama dari film piramli yang berjudul Keluarga 69. Oke okay, di sini saya sudah agak mengerti sedikit ya tentang judulnya cuy ya. Kalau alur ceritanya sendiri memang di sini menceritakan tentang seorang bapak dengan anak. Anaknya ini jatuh cinta kepada ibunya. Dan maksud saya ibu-ibu dari anak yang dicintai oleh bapaknya gitu. E, contoh begini <laughs> okay, cuy, saya jelaskan ya. Mungkin ini agak ribut. Piramli mencintai ibu dari sang anak. Anaknya ini disukai oleh bapaknya. Gimana sih jelasinnya cuy? Pokoknya kebalik. Ceritanya kebalik di sini cuy. Bapak dengan ibu eh anak dengan ibu, bapak dengan anak gitu ya. Makanya mungkin judulnya keluarga 6969 69 kan ceritanya kayak angka yang terbalik gitu ya. Mungkin seperti itu cuy ya. Kalau memang ada salah kurang bisa jelaskan lagi, pokoknya kita akan tahu ya. Keseluruhan dari film ini kalau kita menonton yang part keduanya cuy. Jadi insyaallah saya akan buat part keduanya besok. Usah jadi koran jangan lupa ya di-like, di-share supaya saya lebih bersemangat membuat yang part keduanya lagi cuy.